Piring adalah alat makan yang digunakan untuk menyajikan dan menikmati makanan. Berikut adalah sejarah singkat mengenai asal-usul dan perkembangan piring. Asal-usul Piring diakini berasal dari Mesir kuno pada sekitar 4000 SM. Pada saat itu, piring terbuat dari tanah liat dan digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman. Piring kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan ditemukan berbagai jenis bahan dan desain yang berbeda. Era Romawi Pada abad ketiga Masehi, piring mulai dikenal di Eropa melalui perdagangan dengan Romawi. Pada saat itu, piring terbuat dari bahan yang berbeda seperti kayu, logam, dan kaca. Piring kayu dan logam digunakan untuk menyajikan makanan, sementara piring kaca digunakan untuk minuman. Abad Pertengahan Pada abad pertengahan, piring terbuat dari bahan yang lebih murah seperti tanah liat dan batu. Piring tanah liat dan batu sering digunakan oleh petani untuk menyajikan makanan dan minuman. Era Modern Pada abad ke-19, piring mulai diproduksi secara massal menggunakan teknologi baru seperti mesin pabrik. Piring juga mulai dibuat dari bahan yang lebih murah seperti plastik dan kaca. Pada saat ini, piring juga memiliki banyak bentuk dan ukuran yang berbeda, mulai dari yang kecil hingga yang besar, serta desain yang kreatif. Piring sekarang, saat ini piring masih digunakan di seluruh dunia dan sering dianggap sebagai salah satu barang kebutuhan rumah tangga yang penting. Piring modern terbuat dari berbagai bahan seperti plastik, kaca, keramik, dan logam. Selain itu, ada juga piring yang dirancang untuk tujuan khusus seperti piring sup, piring es krim, piring hidangan utama, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, sejarah piring mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan manusia dalam mengolah makanan dan minuman. Dari piring yang sederhana dari tanah liat hingga piring modern yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran, piring tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.